Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang kurang relevan mungkin ya kalau dibahas di Indonesia, yaitu adalah Google Stadia gitu karena di Indonesia mungkin lebih laku Android, deh. kayaknya sih Android yang paling laku ya lebih laku daripada PC, daripada laptop, daripada uh, Nintendo Switch, atau mungkin PS4, atau mungkin Xbox karena ya HP bisa dibeli dengan uh, harga yang terjangkau dan kayaknya semua orang pegang HP gitu sekarang karena enggak semua orang juga punya PC atau mungkin punya PS dan sebagainya. Dan uh, di sini saya akan bahas aja gitu ya enggak apa-apa tentang uh, Google Stadia mungkin ya. Jadi Google Stadia ini banyak yang bilang katanya adalah konsol masa depan, Pak. Karena yang masa depan itu uh udah enggak ada yang harus beli komponen mahal-mahal semahal PC atau mungkin uh, semahal PS4 gitu. Jadi cukup bisa main game di Google Chrome, bisa main game di HP, bisa main di mana aja gitu Memang secara konsep itu masa depan banget gitu Cuman ya kayaknya sih menurut saya masih belum bisa terrealisasikan Apakah bisa atau enggak kayaknya sih kemungkinannya kecil juga, Nggak tahu gitu ya Kenapa? Karena nanti saya akan bahas gitu ya dikit-dikit Nah uh, jadi Google Stadia ini adalah semacam streaming service Yang kalian harus uh, beli semacam kontrolernya dan stick Sticknya ditambah apa ya, kayak mesinnya gitu nggak tahu ya, saya sebenarnya kurang paham juga tentang konsolnya kayak gimana, cuman kalian harus beli sticknya yang saya tahu gitu. Dan kalian bisa main uh, di Android, kalian bisa main di uh, laptop dengan spek kentang gitu kan, dan uh, kalian bisa main di mana aja. Memang konsepnya bagus itu tadi yang telah saya bilang, tapi ada salah satu YouTuber kalau kalian tahu juga namanya tuh dev 2 d ya, dia tuh nyoba Google Stadia uh, dengan koneksi satu... GBPS, 1 GBPS ya Gigabyte, bukan gigabit Kalau gigabit itu berarti speed uploadnya itu sekitar 125 Mbps Dan sedangkan kalau di Indonesia Yang 10 Mbps aja itu udah 500 ribu gitu Atau mungkin, ya tergantung providernya sih ya Untuk saya 10 mb itu 500 ribu dulu gitu ya Kalau sekarang nambah 10 Mbps lagi jadi 20 Mbps Sekitar 517 Atau mungkin 520 ribu sekarang ya Dan ya tergantung juga, tergantung dari providernya Apalagi yang sampai 100 MB. Kalau 100 MB itu kalau nggak salah 2,5 gitu setengah juta gitu sebulan. Yang 100 MB megabit deh, bukan megabyte gitu, megabit. Dan untuk yang uh, 1 megabitnya gitu eh 1 megabit, 1 gigabit ya. Yang 1 gigabit enggak tahu berapa, kalau nggak salah harganya 17 juta gitu. Waktu itu ada yang pernah gitu uh, kirim di Facebook, apalagi yang 1 gigabyte gitu. 1 gigabit aja udah 17 juta gitu. <laughs> itu mahal banget gitu kan. Dan It, tapi itu bukan poinnya, gitu. Jadi uh, si Dev2D ini mencoba Google Stadia dengan koneksi 1 gigabyte per second atau mungkin ya downloadnya tuh sekitar 900, ratus atau uploadnya ya, ya pokoknya sembilan 900 sembilan ratus MB 900 MB gitu. Itu uh, masih masih belum cukup untuk main Stadia karena gini. Yang namanya main game itu berbeda sama film Atau mungkin kalian kalau nonton Netflix Kalian uh, streaming di Youtube itu beda Karena kalau di Youtube itu kalian bisa uh, Istilahnya apa ya Mungkin kalian bisa download gitu ya untuk videonya Atau kalau kalian mau streaming Kalian bisa uh, nunggu yang apa ya kalau di YouTube tuh yang abu-abunya sampai lewat yang merahnya gitu kan kayak gitu basicnya gitu. Nah perbedaannya kalau main game itu harus real time. Jadi maksudnya itu real time itu saat itu uh, kalian pencet ya saat itu kalian harus uh, upload gitu upload ke servernya atau mungkin dari kalian upload ke server dari server langsung ke uh, layar kalian gitu kayak gitu. Dan uh, menurut saya sih ya dengan koneksi 1 gigabyte pun masih uh, susah gitu ya masih masih belum playable gitu apalagi dengan koneksi internet di Indonesia walaupun banyak yang bilang uh oh, kan Google Stadia itu bukan oh, pasaknya bukan untuk di Indonesia bang bukan untuk targetnya bukan untuk di Indonesia target marketnya bukan di Indonesia iya memang bahkan di luar pun masih belum playable gitu bahkan saya dengar-dengar katanya Stadia ya sekarang ya pas tanggal berapa nih 10 April ini digratisin katanya cuman saya juga nggak tahu gitu saya saya nggak nggak minat gitu nggak minat sama sekali download aja nggak minat gitu bah bahkan itu Wala walaupun itu gratis gitu, saya nggak minat <laughs> jujur kayak gitu ya. Dan uh, ma banyak sih yang kayak streaming server itu bukan Google Stadia aja. Kalau kalian tahu PS Now, jadi kalian bisa main game eksklusif uh, PS di uh, semacam apa ya laptop atau mungkin PC walaupun speknya kurang. Yang penting internetnya bagus gitu ya. Atau mungkin juga kalau kalian tahu GeForce Now itu sama gitu ya. Tapi gini pak, yang namanya streaming itu yang menurut saya, yang menurut saya kurang pasnya untuk uh, masyarakat, bukan masyarakat Indonesia doang sih ya, masyarakat seluruh dunia gitu, itu servernya tuh terbatas. Contohnya kalau kalian tahu GeForce Now itu nggak ada di Asia kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian, walaupun kalian punya koneksi cepat gitu ya di Asia, kalau nggak salah ya, ini dengan uh, apa penafsiran saya mungkin ya. Jadi... Koneksinya ini harus dikirim ke data yang di uh, server terdekat. Misalnya kalau nggak salah Eropa deh ada ya, Rusia aja nggak ada, Jepang aja nggak ada gitu untuk GeForce Now ini. Contohnya dari GeForce Now dari uh, Eropa balik lagi ke Indonesia. Jadi itu ya bakal lama banget dan itu uploadnya itu minimal 5 Mbps dan saya tahu aja sih 5 Mbps nggak akan ini nggak akan nggak akan nggak akan cukup gitu untuk untuk main game gitu apalagi dengan uh, kualitas atau mungkin grafik setting yang lebih tinggi mungkin ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya, untuk video podcastnya intinya untuk streaming service ini menurut saya masih belum masa depan gitu ya dan untuk koneksinya sendiri ya kan di apa di pas apa pas marketing itu kan bilangnya bisa main di mana aja gitu kan bisa uh, apa bisa main game apapun di mana aja dengan koneksi internet asal koneksi internet dengan spek HP yang serkenlah rendahnya gitu tapi masalahnya gini Pak ya Nggak semua tempat itu punya koneksi yang cepat gitu bahkan kalau di uh, mungkin kayak di kafe pun nggak sekenceng di rumah mungkin ya kalau di rumah satu gbps di kafe cuman berapa gitu atau mungkin tergantung kotaknya mungkin ya routernya harus 5Ghz mungkin Nggak tahu juga untuk Jepang sih kayaknya ada ya udah ada Jepang sama Korea udah ada wifi fi 5Ghz kalau di Indonesia saya cuma sampai 2,4 gitu ya. Cuman ya udahlah gitu nggak jadi masalah. Nah nah terus bang yang konsol masa depan itu apa? Menurut saya nih. Menurut saya yang konsol masa depan itu adalah Nintendo Switch pak. Kenapa? Karena Nintendo Switch itu lu bisa main di mana aja gitu. lu bisa main di dapur, lo bisa main di kamar mandi, bisa main di kasur kayak gitu ya sambil guling-guling, uh, jungkir balik. Itu bisa gitu. Dan kalau kalian misalnya punya PC kan yang apa yang ngebangga bangga ini PC. Oh, PC Master S, PC Master S, UPS, Xbox gitu. Ini menurut saya nih sebagai uh, player PC, sebagai player PS juga gitu ya itu lu kalau duduk lama-lama jujur jadi bujur pak ya atau mungkin sakit pantat gitu sakit pinggang gitu lama-kelamaan ya kalau Nintendo Switch kan enaknya lu bisa main di kasur kayak gitu kan bisa main di ruang tamu ruang keluarga gitu kan bisa sambil keluar gitu dimainin dan menurut saya ya baguslah gitu kalau ada sampai konsol portable kayak gitu gitu ya mungkin uh, Alienware juga sadar ya gitu ya uh, akhirnya gitu mereka bikin juga uh, di mana ya di CES ya kalau nggak salah CES atau apa gitu untuk uh, event komputer itu jadi yang kemarin itu yang di show offin di eventnya gitu ya dan itu bakal ada PC portable. Dan memang laptop itu memang PC portable, tapi ya kegedean gitu nggak sekecil Nintendo Switch ya. Dan saya harap sih untuk kedepannya sih bakal ada konsol-konsol portable gitu karena lu, aduh, kalau misalnya nih ya, lu yang masih sekarang nih yang komen, uh, bang PC terbaik, uh, apa PS terbaik, Xbox terbaik, mungkin lu belum nyoba yang namanya Nintendo Switch gitu atau mungkin lu belum sain main game sambil tiduran, gitu. Bu, enak banget, bener. Ini saya nggak ngebangin Nintendo, ya. Pokoknya, ya terserah lah, mau Nintendo, mau PS Vita, apapun. Yang penting portable. Ya, saya main di HP pun PS1, gitu ya. Main sambil tiduran, mantep, Pak. Bener. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih, ya. untuk videonya. Intinya, semua yang ada di video ini hanya opini saya, gitu ya. Belum tentu bener, belum tentu uh, pasti juga, gitu ya. ya udah gitu. Saya sini cuman memberikan opini saya aja, gitu. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Bye-bye.